Kehidupan yang layak hidup mungkin diukur dalam banyak hal, tetapi satu-satunya cara yang berdiri di atas semua yang lain adalah, menjalani hidup tanpa penyesalan. Trik untuk sukses adalah memilih kebiasaan yang tepat, dan membawa disiplin yang cukup untuk membangunnya. Hasil luar biasa secara langsung ditentukan oleh seberapa sempit Anda dapat membuat fokus Anda. Hasil yang berbeda melakukan sesuatu yang berbeda. Jangan biarkan pikiran kecil mengurangi hidup Anda. Berpikir besar, bidik tinggi, bertingkah berani, dan lihat seberapa besar Anda bisa meledakkan hidup Anda. Masa lalu kita hanyalah mantan sekarang. Masa depan kita adalah potensi. Cara mendapatkan hasil maksimal dari pekerjaan dan hidup Anda adalah, dengan melakukan hal sekecil mungkin. Jangan takut gagal, ini adalah bagian dari perjalanan Anda, menuju hasil yang luar biasa seperti halnya kesuksesan. Tidak ada kegagalan, Anda menang atau Anda belajar, salah satunya tidak apa-apa. Jangan takut gagal, lihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar anda, dan teruslah berjuang untuk potensi sejati anda. Ketika kita gagal, kita berhenti, dan bertanya, apa yang perlu kita lakukan untuk berhasil, belajar dari kesalahan kita, dan tubuh. Orang yang berprestasi selalu bekerja dari prioritas yang jelas. Ketika Anda bertindak berdasarkan prioritas Anda, Anda akan secara otomatis menjadi tidak seimbang, memberikan lebih banyak waktu untuk satu hal di atas yang lain. Tujuan tanpa prioritas adalah tidak berdaya. Fokus adalah masalah memutuskan hal-hal apa yang tidak akan Anda lakukan. Jadi, semakin banyak hal yang Anda lakukan, semakin kurang sukses Anda di salah satu dari mereka. Meninggalkan beberapa hal yang belum selesai adalah, pengorbanan yang diperlukan untuk hasil yang luar biasa. Orang tidak menentukan masa depan mereka, mereka menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan mereka menentukan masa depan mereka. Sukses membutuhkan tindakan, dan tindakan membutuhkan pemikiran. Sukses dibangun di atas kesuksesan, dan ketika ini terjadi berulang-ulang, anda bergerak menuju kesuksesan setinggi mungkin. Kuncinya adalah seiring waktu, sukses dibangun secara berurutan, yaitu satu hal pada satu waktu. Mereka yang berkonsentrasi hanya pada satu hal pada satu waktu.